Ya. selamat berjumpa dalam program olah nafas dan malam hari ini kita latihan menamanya olah nafas self healing menyembuhkan diri sendiri. Nah secara teknis kita akan berolah nafas dengan olah nafas segitiga. Atau saya ulang sebentar ya metode satu tarik lepas tarik lepas dua kali awalnya pelan pelan eh, awalnya cepat akhirnya pelan-pelan. Metode 2. Tarik lepas pelan-pelan 15 kali, tarik lepas pelan cepat 30 kali, tarik nafas, buang, tahan. 40, lalu 50, kalau 60 detik namanya 3 rit. Kembali tambah lagi 70, 80, 90 berarti 6 rit. Habis tahan, tarik lagi, tahan 15 detik. Itu namanya metode we have to Meter satu dan 2 sangat efektif untuk menaikkan saturasi dan pH dengan pH yang alkali, ya pH darah. Tapi indikasinya pH urin. Kalau pH darahnya tubuhnya terlalu rendah, sampah asemnya dibuang, maka urinnya jadi asam banget. Berarti banyak sampah asem, artinya tubuhnya kebanyakan asem, ya. Harusnya, kalau misalnya dalam kondisi ideal, banyak minum juga maka PH urin dan PH darah enggak beda banyak tapi tetap namanya sampah lebih asem daripada darahnya tapi sebaliknya olah nafas sampai berjam-jam jangan-jangan tubuhnya alkalosis jadi cukup tinggi asap PH nya malah dibuang sama ginjal lewat ginjal maka PH nya bisa setengah atau 8 tapi PH darah akan stabil nah itu metode 12 hebat sekali metode tiga kemarin kita olah nafas body scan Nariknya beda banget sama Wimpov. Kalau Wimpov kan, nah, kalau body scan, mulutnya ditutup buat tersenyum. Tariknya pelan, buangnya pelan lewat hidung. Nariknya kira-kira 5-12 ya, kita ambil rata-rata 8 ya, tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan lagi gitu ya, pelan-pelan 8 detik sambil merasakan tubuh. Kalau teman-teman sudah berlatih selama seminggu ini, saya harap sudah makin peka dengan laporan organ tubuh. Siapa tahu organnya ada yang lapor. ya ginjalnya bilang, gue capek nih kerja. Gitu ya Jantungnya lapor, gue capek. Maka jantungnya nyeri Mungkin jantungnya lapor, waduh, maka lapornya terasa loh. Karena jantung saya agak aneh ya, ya. Namanya laporan, ya kan? kalau sehat yang ada laporan apa-apa nyaman seger kayak waktu ambil nafas lepas nafas sering kayak geringan yang bergerak tapi rasanya dingin atau anget itu bagus banget ya tapi kalau ada laporan pinggang saya sakit ya memang pada organ-organ tertentu ternyata mengalami masalah Nah kalau ada laporan organnya sakit ya segera cari makanan ya kalau obat ya mungkin bisa belakangan cari makanan misalnya prostat ya tomat gitu, ya kan apalagi uh, matanya jadi cedut-cedut ya minum beta karoten uh, buah naga wortel pepaya dan sebagainya itu namanya kita meresponi laporan tubuh dengan memberi nutrisi yang tepat makanya kemarin kita selipkan modul genomic diet nutrisi yang tepat sesuai gen masing-masing sama-sama buah-buah apa yang cocok nah itu Kepekaan merasakan laporan tubuh itu hebat sekali sebenarnya manusia ini. Kalau seminggu betul tiap hari latihan body scan, ya kecuali memang tubuhnya nggak ada apa-apa ya, mungkin teman-teman akan merasakan organ tubuhnya tertentu melaporkan dirinya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Selain soal makannya, kita akan menyembuhkan. Atau teman-teman nggak merasakan apa-apa, tapi de facto ginjalnya 50 persen. Memang kadang-kadang kan perasaan orang udah banyak yang, maaf ya, bebal, udah mati. Kebanyakan minum obat selama ini analgesik, obat yang membunuh rasa sakit. Sakit gigi, analgesik, pusing, diobat, bukan minum obat, bukan, pusing, oh kurang minum, lalu minum, enggak, pusing, anti-pusing. Kebanyakan minum analgesik, pembunuh rasa. Sehingga teman-teman nggak merasakan, atau ginjalnya tinggal 50%. Begitu rasakan parunya udah bercaputi putih. Kita nggak pernah merasakan, sibuk hidup nggak pernah merasakan. Makanya seminggu ini harusnya teman-teman sudah setiap hari 30 menit diam merasakan laporan tubuh. Nah, tetap nggak ngerasa, Pak. Ya sudah. Tapi de facto kreatin tinggi, misalnya. ya. Memang selama ini tahu bahwa sakit ginjal. Nggak rasa apa-apa, Pak. Susah ngerasain pankreas, Pak. Tapi kenyataan saya di atas 300, di atas 200, minum obat juga di atas 150. Nah, berarti kita akan menyembuhkan pankreas kita. ya. Saya udah lepas obat diabetes, ya tadinya minum empat macam gula bisa 400, tapi sehat tanpa obat. Nah, kita akan menyembuhkan pankreas, tapi kali ini metode kali ini kita nggak pakai obat, tidak pakai makanan, misalnya pankreas kan cocoknya makan apa? Makan pare misalnya, ya, kalau perlu makan daun klorofil juga boleh. Ya Google aja herbal yang bagus untuk pankreas, gitu ya. Kalau sumbernya bener ya itu kebanyakan bener. Tapi memang juga. Yang rasanya terlalu pahit, hati-hati. ya Dua minggu harus berhenti, terus minum air putih banyak-banyak. Herbal pun bukan berarti tanpa efek samping. Ya enggak boleh uh, jangka panjang terus menerus. Nanti bukan sembuh pak. Sempan kreasnya sembuh gitu. Tapi kan jangan sampai ginjelnya juga bermasalah. Nah kalau enggak mau risiko ya kembali lagi genomic diet. Nah sekarang malam ini kita tidak menyembuhkan dengan herbal, dengan suplemen dengan vitamin apalagi obat saya nggak jual obat saya enggak jual suplemen saya nggak jual vitamin ya, Pak nanti ujung-ujungnya jangan-jangan ini gratis nanti Bapak jualan suplemen enggak ada <laughs> kalau jual ya kemarin kalau Bapak Ibu temen apa ya, Sabtu kemarin kita webinar dinamik diet jadi mau tes DNA bayar ke lab supaya dari dari hasil DNA itu Nanti keluar meal plan. Meal plan itu bukan berarti saya jual makanan, enggak. Ya, misalnya cocoknya buah pepaya, ya pepayanya beli ke pasar, gitu. Ya beli sendiri, cari yang murah. Jadi tidak ada suplemen, vitamin, obat yang dijual. Ya, kalau nanti modulnya, misalnya gambar diri, ya asesmennya lewat Google gratis. Ya, tapi kalau DNA kan nggak bisa gratis, harus diambil sampel DNA-nya lalu dianalisa. Nah. Kembali ke olah nafas, self-healing. Olah nafas, self-healing ini kita akan bernafas, namanya tekniknya itu segitiga. Nah, latihannya boleh dikombinasi, ya pakai nafas yang kayak body scan, tapi otaknya inner healing, self-healing, atau segitiga, tapi otaknya berpikir self-healing. Jadi kan kita udah punya metode satu dan dua, ini bisa sehari salah satu yang mana boleh. Kita kemarin body scan. Nah Sekarang ini namanya self-healing. Tapi teknik bernafasnya namanya nafas segitiga. Nafas body scan yang cuma dia tersebut soft breath. Gitu ya. Nafas pelan-pelan, tarik, lepaskan, dua-duanya lewat hidung. Sekarang nafas segitiga juga lewat hidung, mulutnya tersenyum. Karena metode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini John Kabat Sin, bukan Wim Hof lagi, itu mulut tertutup, senyum. ya Nah, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Olah nafas segitiga, disebut segitiga, karena tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Kalau nariknya 5 detik, tahannya 5 detik, lepasnya 5 detik. Supaya nariknya kuat, Ya nanti kalau pas persiapan mulainya dengan membuang dulu malah tarik hmm, ya karena kalau dibuang dulu nariknya bisa panjang kan paru-paru kan segini ya tarik ya tarik Ayo gimana? tapi dibuang dulu tarik satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan tahan tuh dua tiga jadinya nanti pakai ditahan. Teman-teman terserah ya, kalau saya sambil ngajarin ya tidur nggak enak, ya gimana nanti ngesiumnya ya. Tapi teman-teman boleh tidur, saya dengar suara saya gitu ya. bersila boleh, atau kayak saya ya duduk di kursi, tapi yang pasti tangannya terbuka ya. Karena kalau tangan tertutup pendek, ya udah pernah saya ajarkan kan ya, tangan tertutup pendek, tertutup pendek, terbuka. Lebih panjang, jadi posisi tangan terbuka taruh di atas paha. Ya, tangannya terbuka karena tangan berhubungan dengan juga paru-paru. buktinya tangan begini, coba aja tarik nafas. <laughs> Paling dua hitungan. Tapi terbuka tarik. Ya benar-benar nggak bisa. Pendek. Jadi ini kan me marah. <laughs> Nafasnya pendek tersengal-sengal. Terbuka. Jadi tangan terbuka taruh di atas paha. Lalu kita tarik nafas. Nanti saya hitungnya delapan aja ya. Tarik tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan tahan. Tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan lepaskan. Nah, berarti tarik tahan lepas jumlah detiknya sama. Saya sudah mencoba dengan pasang saturasi, tapi kalau praktek untuk... Self healing, tidak usah pasang oximeter. Nanti otaknya malah mikir oximeter, mikir saturasi, tangannya malah kejepit, lalu merasakan kejepit. Padahal anda harus merasakan pankreas, jantung. Dalam metode tiga empat, waktu saya latihan pun instrukturnya tidak nyuruh beli oximeter, tidak nyuruh beli pH meter. <laughs> pH meter dan oximeter itu Wim Hof. Tapi menariknya, sebelum saya ngajar, saya praktek, ya. Tetap, kalau sekarang ini mau tes urin boleh ya, pergi sebentar satu menit gitu ya. tadi sudah sebelum mulai, nanti begitu selesai dites naik ya, dan naiknya juga luar biasa, bisa tujuh jadi delapan, enam jadi tujuh, lima jadi enam gitu ya. Naik satu poin, bukan satu poin, iya satu, bukan nol koma satu ya. Itu naik, naik pH-nya luar biasa. Nanti begitu selesai aja tes saturasi juga pasti naik jadi. Memang saturasi juga sangat fluktuatif waktu kita tarik, lepas, tarik, lepas, itu bisa 100. Kalau saya, Anda bisa lihat kan di metode 2 atau di Youtube saya, saya bisa cepat sekali 100, dan selama metode 1, yang tarik lepas 200 sekali ya 100, ya terus. Atau metode 2, yang pakai tahan, waktu 15 kali, dan 30 kali, 100, terus. Gitu ya Nah Sekarang, metode 3 ini, dan 4, body scan dan inner body Self healing, ya, nanti ada inner, ada self image, jadi mirip self healing untuk penyembuhan ini nggak usah pasang oximeter ya supaya kita bisa tenang tutup mata dan kita membayangkan organ. Jadi kalau tadinya merasakan body scan itu merasakan maka sekarang itu nanti body scan sebentar ya hampir separuh waktu untuk body scan lalu dilanjutkan. Kita membayangkan organ apa yang Bapak-Ibu ada masalah. Misalnya ada masalah pankreas, sudah mikir, nah, sambil tarik nafas, bayangin oksigen ke pankreas... Tadi pagi udah makan pare, banyak vitamin vitamin yang cocok untuk pankreas yang ada di pare. Kita alirkan ke pankreas, kita berdoa buat pankreas, kita mengucap syukur buat pankreas. Jadi, kalau yang masalahnya di pankreas, udah mikirin pankreas, berdoa buat pankreas, bahkan boleh melangkah dengan kata-kata sugesti, kata-kata iman, kata-kata doa. Saya ambil nafas kehidupan, pankreas saya sembuh, saya tarik nafas kehidupan, pankreas saya sembuh gitu ya. Nanti yang lain. Ya beda-beda lagi ya. Saya nggak masalah, Pak. Saya makan makan bakmi habis itu makan es krim buahnya duren, gula 70, Pak ya. Ya enggak diabet ya kan. Ya Anda tinggal masalahnya apa, ya. Saya ada prostat, Pak. Udah. Makan tomat bagus. Kalau nggak suka tomat, apel juga nggak apa-apa. Ada ada ada karotennya juga. Lalu sambil makan yang tepat untuk organ itu, waktu kita berolah nafas self healing, kita mengalirkan oksigen, membayangkan organ itu sembuh. Makanya kalau body scan-nya sudah latihannya cukup, kadang waktu kita membayangkan itu kita bisa seperti merasakan gitu ya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa juga karena memang kenyataannya kekuatan pikiran itu ada walaupun enggak dirasakan. Jadi ada kekuatan pikiran positif, kekuatan pikiran bahwa tubuh kita itu memang ini kita kita bisa atur dengan pikiran. Cuma kalau tangan ini kan jelas ya, gegem, buka, nurut. Jadi terdeteksi, kita atur benar-benar. Sedangkan pankreas atau jantung, cepat sedikit. Pelan-pelan dong, jangan cepat-cepat, susah ya. Kita nggak tahu jantung kita cepat atau pelan. Tapi sebenarnya kan organ tubuh kita itu di bawah otak kita cuma ada otak sadar ya korteks ada otak limbik ada otak kiri kanan ada otak reptilian lalu ada otak yang mengendalikan saraf otonom nah ini dia organ-organ tubuh yang di bawah saraf otonom itu nggak di bawah kesadaran kita tapi di bawah otak kita kan nah, gitu ya jadi makanya kalau secara sadar kita nggak bisa perintahkan jantung tapi dengan membayangkan ketenangan. Kita bayangin pantai yang tenang. Kadang jantungnya lebih pelan loh, lebih enggak begitu ya. Bayangin utang belum dibayar, debt collector di depan bawa pistol. Duk, duk, duk, duk. Jadi, jantungnya ternyata jantung juga dipengaruhi sama pikiran. Nah, makanya kita mau berpikir yang baik tentang organ kita. Nanti soal pikiran ini kita akan lanjutkan lagi dalam olah pikiran. Jadi, olah nafas sambil mengolah pikiran. Nanti ada olah nafas sambil mengolah rasa, tapi bukan rasa perasaan laporan dari organ tubuh, tapi perasaan betul-betul psikologi, rasa. ya Kalau body scan itu kan rasa, tapi kita merasakan hidung kita anget, kita merasakan, aduh kok lambung saya nyeri ya, gitu ya. Wah ternyata benar, tadi saya makan uh, terlambat. Cuma selama ini makan terlambat enggak rasa apa-apa, bukan karena enggak sakit. Kita terlalu sibuk sampai enggak merasakan sakit. Begitu merasakan, udah bocor. Gitu kan. Jadi merasakan itu penting sebenarnya. Nah, sekarang kita memikirkan. Itulah olah nafas yang namanya self-healing. Ya, kita mulai. Olah nafas self-healing dengan teknisnya nafas segitiga. Jadi saya akan ikut praktek. Saya akan putarkan uh, audionya. ya Lalu kita praktek bersama-sama. teman-teman bapak ibu kita akan melakukan olah nafas segitiga disebut segitiga karena tarik nafas tahan nafas dan lepaskan dengan jumlah detik yang sama saya akan memberikan aba-aba 78 detik tarik 78 detik tahan 78 detik lepaskan nanti kalau bapak ibu latihan sendiri bisa dengan jumlahnya masing-masing. Ya bisa saya ada yang sampai kuat uh, 10-11 uh, detik, ada yang cuma lima detik, mungkin tergantung usia. Nah, nanti saya akan berikan apa aba tarik tu dua tiga gitu ya, tahan lalu lepas, lalu saya akan ganti dengan tarik pelan-pelan, tapi dengan hitungan yang sama, tahan lalu dengan hitungan yang sama lepaskan, lalu sampai akhirnya saya menghentikan aba-aba tarik tahan dan lepas. Tapi Bapak Ibu melanjutkan nafas dengan cara seperti ini dan aba-abannya akan berlanjut pada body scan kira-kira 20 menit lalu 10 menit terakhir aba-abannya adalah healing terapi. Ya, kita akan mulai ya, olah nafas segitiga bersamaan dengan body scan dan healing terapi. Persiapan. Tarik 2 3 Empat lima enam tujuh tahan dua tiga empat lima enam tujuh lepaskan dua tiga empat lima enam tujuh tarik dua tiga empat lima enam tujuh tahan dua tiga empat lima enam tujuh lepaskan dua tiga empat lima. Enam, tujuh. Tarik pelan-pelan dengan hidung. Tahan, mulut tersenyum. Lepaskan juga lewat hidung. Tarik pelan-pelan lewat hidung. Tahan dengan terus mulut tersenyum. Lepaskan lewat hidung pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Tahan mulut tersenyum. Lepaskan. Dengan mulut tersenyum. Tarik pelan-pelan lewat hidung, rasakan oksigen seperti mengalir lewat hidung ke paru-paru, tahan, nanti melepaskannya juga pelan-pelan lewat hidung. Sambil terus bernafas demikian, saya tidak memberi aba-aba bernafas, tapi Bapak-Ibu terus bernafas dengan teknik demikian saya mencoba memandu untuk kita melakukan body scanning. Sambil kita menarik nafas dan merasakan oksigen yang mengalir dari masuk ke paru-paru lewat hidung, dan kita mulai membayangkan, mulai merasakan, boleh sambil berdoa kepada Tuhan, terima kasih, untuk lewat latihan olah nafas, saturasi 99-100, Oksigen yang penuh ini mengalir dari jantung di pompa ke bawah panggul paha kiri tumit dengkul tumit telapak kaki jari-jari mengantar oksigen ke sel-sel tubuh menarik kembali CO2 kembali ke jantung CO2 dibawa ke paru-paru, dan kita lepaskan lewat nafas. Kita menarik nafas kehidupan yang adalah nafas yang menyembuhkan. Kita tarik oksigen yang baik, saturasi skala penuh, tumbuh alkali, dan oksigen bersama dengan darah mengalir dari jantung ke bawah, kepanggul, paha kanan, kita bisa merasakan di dengkul, betis, tulang-tulang kaki, pergelangan telapak kaki, telapak kaki, jari-jari, mengantar oksigen ke semua bagian tubuh dan kembali ke atas, masuk kembali ke jantung, CO2 dibawa ke paru-paru dan kita hembuskan. Kita menarik nafas kehidupan. Kita menarik obat yang gratis dari Tuhan. Nafas dari Tuhan itulah yang menyembuhkan kita. Nafas kehidupan membuat regenerasi sel terjadi. Nafas kehidupan membuat tubuh kita alkali. Dan oksigen yang penuh. Baik itu yang ada di hemoglobin atau protein dalam darah merah, tapi juga pola nafas menaikkan oksigen yang terlarut di dalam darah. Mengalir keluar dari jantung ke seluruh organ pencernaan. Terima kasih Tuhan buat gigi pipir, mulut, lidah, pipi, kelenjar-kelenjar pencernaan, amilase dalam mulut. Oksigen mengalir ke kerongkongan, ke lambung, ke usus. Oksigen nafas kehidupan dari Tuhan. Saturasi penuh alkali. menyembuhkan terjadi regenerasi sel pada saraf-saraf dan sel-sel pada organ-organ pencernaan. Jantung terus memompa dengan setia, darah yang sudah kami penuhi dengan oksigen lewat, mengolah nafas dengan teknik tertentu ini, oksigen mengalir ke lambung, limpa, pankreas, empedu, organ-organ pencernaan, kelenjar-kelenjar endokrin, bahkan usus buntu, usus besar, kolon, sampai ke anus, semuanya mengalami. Regenerasi sel. Terus bernafas segitiga tarik nafas yang dari Tuhan. Memberikan kesempatan untuk paru-paru menangkap oksigen dengan baik. Dan kita mengalirkan oksigen pada jalur pernafasan. Dan kita merasakan organ-organ pernafasan kita dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hidung dengan segala aksesoris yang kecil pun yang mungkin kami anggap mengganggu, seperti rambut hidung yang kadang menonjol keluar, tapi ia menyaring kotoran. Belfinger yang membuat udara ke paru-paru siap dengan kelembaban dan suhu tertentu. Terima kasih, coba Rasakan. Kalau Anda bisa merasakan paru-paru, bahkan Anda boleh mengembangkan sedikit posisi paru-paru untuk berterima kasih apapun keadaan paru-paru saat ini, oksigen yang baik memungkinkan paru-paru kita mengalami regenerasi sel. Saya pernah paru-paru tujuh -paru tahun sakit paru-paru tujuh -paru tahun dan satu hanya bisa 95. Hari ini saya bisa 99 kalau pakai oximeter dua digit dan pentok 100 pakai oximeter yang tiga digit. Terima kasih Tuhan. Dalam beberapa bulan. Terjadi regenerasi sel yang luar biasa, sampai dokter pun bertanya apa yang Bapak lakukan. Kita mengolah nafas. Dan hari ini Bapak-Ibu mengolah nafas. Dan dalam saluran pernafasan, dari hidung hingga ke paru-paru, di paru-paru oksigen diambil dari udara, diserahkan kepada darah untuk dibawa ke jantung, dan dipompa ke seluruh tubuh terus bernafas nikmati nafas kehidupan. Orang bisa berhenti makan tapi orang tidak bisa berhenti bernafas. Dan nafas itu dari Tuhan. Kesembuhan lewat nafas. Nafas yang diatur dan dikelola seperti kita olahraga, olah makan, olah hati dan olah pikiran. Kali ini kita mengolah nafas kita dan mengalirkan oksigen dari jantung seluruh sistem peredaran darah. Terima kasih Tuhan buat jantung yang tidak pernah berhenti berdetak. Saat kami tidur, dia bekerja dengan tenang. Saat kami bangun, kami berjalan, kami lari, tanpa kami perintahkan, jantung mengikuti irama kami, memompa dengan lebih cepat. Seolah-olah dia cerdas untuk tahu kapan pelan dan kapan cepat. Terima kasih Tuhan, dari jantung darah keluar, mengalir ke seluruh organ tubuh, dan hari ini kami percaya, kami membayangkan, kami memikirkan, kami mendoakan, bahkan kami beriman bahwa lewat pernafasan yang membuat saturasi kami mentok tertinggi dan alkali. Darah dipompa oleh jantung, membawa makanan, membawa nutrisi, membawa oksigen, Sampai kepada sel-sel dan ujung-ujung saraf yang membutuhkan, tidak ada sel yang terlewat, tidak ada ujung saraf yang tidak dijangkau. Kami bernafas, kami mengatur nafas kami, kami percaya darah mengalir dengan lebih cepat sampai ke tujuan. Di sana ada perbaikan, di sana ada regenerasi sel. Terima kasih Tuhan kami mengambil nafas yang Tuhan sediakan. Kami tidak tahu kalau kami harus membayar oksigen yang kami tarik setiap hari. Kami tidak mampu membayarnya. Terima kasih Tuhan menyediakan gratis nafas yang bisa kami tarik setiap waktu. Bahkan kami mungkin tidak pernah bersyukur akan hal itu. Kami terlalu sibuk hidup. Dan kami tidak pernah berlatih, bernafas dengan Teknik yang benar dan baik untuk kesehatan kami. Hari ini kami menarik nafas kami, Tuhan. Dan oksigen yang penuh, darah alkali, lewat metabolisme ini, darah oksigen nutrisi mengalir sampai ke otak. ke pusat saraf kami. Baik otak kiri kanan, otak besar, kami bersyukur Tuhan untuk kemampuan logika, kemampuan memutuskan untuk prefrontal cortex. Otak depan yang di situ kami mengerti mengenai nilai-nilai moral. Kami bersyukur sebagai manusia kami punya PFC, prefrontal cortex. Binatang tidak memilikinya. Binatang punya insting. Binatang punya hati terhadap anaknya. Tapi binatang tidak memiliki ke FC seperti kami, sehingga kami menjadi makhluk yang lebih mulia dengan nilai dan moral dan dengan hal-hal yang lain. Terima kasih untuk otak kecil, untuk sistem limbik, bahkan beberapa kami untuk reptilian kompleks yang masih ada, yang membuat kami seperti punya indera keenam atau perasaan yang peka, ataupun fungsi-fungsi lainnya. Terima kasih, Tuhan untuk oksigen yang mengalir sampai ke jaringan otak kami, dan kami percaya lewat olah nafas, mengalir lebih baik oksigen yang penuh. Kami sudah buktikan dalam metode sebelumnya, saturasi kami dari 95-96 naik 97-98, bahkan sampai 100 ketika kami bernafas dengan teknik tertentu. Sudah kami buktikan dalam Sesi sebelumnya bahwa tubuh kami menjadi alkali, dan sekarang dengan kondisi ideal ini, kami mengambil nafas, mengambil oksigen yang Tuhan sediakan, dan mengalirkan ke sistem syaraf, mengalir dari otak ke korteks di leher, ke sumsum tulang belakang, dan terus menjalar dengan cepat sampai ke ujung-ujung tubuh. Terima kasih Tuhan, Bapak-Ibu, teman-teman terus bernafas segitiga. Sekuatnya, segitiga sama kaki, berapa detik? Bisa menghitung dengan kira-kira, atau kalau ritme sudah terbentuk, sudah terbiasa, tidak perlu menghitung lagi, karena kita merasakan anggota tubuh kita. Kita lanjutkan, kita mulai merasakan otot-otot yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, mulai dari otot-otot di kaki, paha, otot panggul, otot-otot di punggung, otot di bahu. Kita merasakan otot di lengan atas, otot lengan bawah. Daging-daging yang membuat bisa kontraksi, relaksasi, membuat tubuh kita secara keseluruhan bergerak sangat lembut, tidak seperti robot yang kaku. Terima kasih Tuhan untuk jaringan-jaringan, kelenjar-kelenjar dalam tubuh kami yang ternyata lebih kompleks yang dari kami bayangkan. Tubuh kami punya kecerdasan untuk mengatur kapan insulin dilepaskan, Adrenalin, Dopamin, Serotonin, Oksitosin, Kortisol, di mana hormon-hormon ini saling bekerja sama, mengatur sistem metabolisme dan kesehatan tubuh. Kami bersyukur untuk tubuh kami yang luar biasa. Kami tarik nafas dari Tuhan, kami serap di paru-paru, dan kami alirkan ke seluruh tubuh kami. Terima kasih untuk kemampuan bernafas yang kami pelajari. Kami mengambil nafas dari Tuhan, mengambil oksigen yang tersedia di udara, kami simpan di dalam darah 2% dan 98% bisa di hemoglobin yang ada dalam sel darah merah. Dan kami edarkan ke seluruh tubuh dari sistem panca indera. Kami bersyukur untuk telinga kami, Tuhan, bisa mendengar dengan lombangnya yang unik. Kami bisa mendengar suara jauh, suara dekat. Terima kasih untuk panca indera pengecapan rasa yang ada dalam lidah kami. Sehingga kami bisa merasakan aneka rasa. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin terkena COVID dan rasa sempat hilang atau kurang peka, kita bisa melatih kepekaan itu dengan merasakan bagian-bagian lidah kita. Ada bagian lidah yang bisa merasakan asin, manis, pahit, asem. Terima kasih Tuhan untuk panca indera penglihatan mata kami yang luar biasa. Kami tidak harus mengatur seperti kamera, dia auto-fokus ke kami mau melihat. Mengikuti arah pikiran kami untuk melihat apa. Dan mata mengaturnya untuk fokus pada hal itu dengan begitu cepatnya, secara otomatis Terima kasih untuk sistem mata dengan bulu mata untuk menahan debu, kelopak mata yang kami bisa tutup untuk menahan, baik itu udara, panas, dingin, debu, di mata dengan sistem ada air mata untuk mencuci membasahi dan melumas pergerakan kornea mata kami dan sistem-sistem sistem cermin di dalam mata yang membuat bisa kami otak kami menerima hal-hal itu sinyal hal itu sebuah cara kerja yang luar biasa yang kadang-kadang kami terkagum-kagum saat kami belajar lebih lanjut mengenai sistem panca indera Ini mengucap syukur buat organ penciuman kami Hidung kami bukan hanya untuk bernafas, tapi ternyata juga bisa untuk mencium dan mendeteksi bau. Kami bisa merasakan bau dan dari wanginya bunga yang segar, dan membuat sebuah sensasi nyaman. Tapi kami juga bisa mendeteksi bau yang tidak baik, dan kami bisa menghindar. Terima kasih untuk Indra peraba dalam jaringan kulit kami. Bukan hanya kulit tangan, bahkan kulit tubuh pun kami bisa merasakan suhu ataupun kasar dan lembut dengan cara yang sangat sensitif. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh duduk diam sambil berdoa kepada Tuhan dan memberikan waktu untuk kami merawat tubuh kami, casing bungkus dari nyawa kami bungkus ini pun kami harus perhatikan dan kalau selama ini tidak merasakan dan sekarang kami mulai merasakan, kami bisa memberikan perhatian baik perhatian secara nutrisi untuk memberikan makan yang tepat dan dibutuhkan oleh organ-organ tersebut karena setiap organ membutuhkan nutrisi tertentu untuk mengalami regenerasi sel organ yang baik untuk ginjal, berbeda organ yang Maaf, makanan yang baik untuk ginjal berbeda dengan makanan yang baik untuk jantung. Kita bisa belajar di Google, di sumber-sumber yang benar mengenai makanan yang baik untuk ginjal dan sebagainya. Tapi kami hari ini Tuhan akan merasakan organ-organ tubuh kami. Bahkan kami sudah melatihnya selama seminggu ini. Sekarang Bapak-Ibu terus dengan bernafas segitiga, dengan ritme, sesuai dengan kemampuan masing-masing, kita mulai memberikan perhatian kalau selama satu minggu ini Bapak-Ibu yang tadinya tidak merasakan menjadi merasakan, bukan berarti rasa itu baru muncul. Selama ini kita sibuk hidup, sibuk kerja, sibuk bicara, sibuk pergi. Kita tidak ada waktu untuk duduk diam saat teduh dan mendengarkan rasa respon, laporan dari organ tubuh kita dan dengan tenang kita bernafas dengan tenang, kita mencoba merasakan tiba-tiba ada organ tubuh yang memberikan laporan kalau ada rasa sesuatu atau Bapak Ibu tidak bisa merasakannya tapi de facto Bapak Ibu misalnya ada yang diabetes berarti ada masalah pada pankreas Demikian juga yang ada masalah dengan jantung, paru-paru, ginjal, empedu, dan sebagainya, maka sekarang kita akan mulai fokus pada bagian itu secara pikiran, secara perasaan, atau boleh kita katakan juga secara iman. Kita berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan pada organ tersebut. Secara teknis, tetap teruskan bernafas pelan-pelan, tarik tahan, dan lepas secara segitiga. punya masalah jantung, silakan berdoa untuk jantung. Yang punya masalah pankreas, silakan berdoa untuk pankreas. Saya berdoa secara umum, atau berpikir secara umum, tarik nafas, dan bayangkan bahwa oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen ditambah dengan alkali, oksigen bukan hanya dalam hemoglobin, tapi juga ada yang terlarut di dalam darah. Ketika bernafas seperti ini, saturasi biasnya naik 2 poin, karena jumlah yang terlarut itu kira-kira 2%, sedangkan yang diikat di dalam hemoglobin sekitar 98%. Maka ketika berolah nafas, jumlah oksigen yang terlarut naik secara signifikan. Dan sekarang, seperti dibayangkan atau didoakan, oksigen yang bagus dalam suasana alkali, ditambah dengan nutrisi-nutrisi yang memang juga diangkut oleh darah, kita bawa ke organ-organ yang membutuhkannya. Misalnya saya, seorang diabetesi saya berkata, Tuhan, terima kasih untuk pankreas, yang ternyata bukan hanya hormon insulin, ada hormon-hormon yang lain. Dan aliran Tuhan, nutrisi, oksigen, suasana alkali yang dibutuhkan ke pankreas. Saya percaya pankreas saya bisa sembuh. Saya minta maaf Tuhan kalau selama ini nggak menjaga pankreas saya dengan makan manis terlalu banyak. Saya makan secara ngawur dan tidak memperhatikan bahwa sebenarnya harusnya saya hati-hati karena orang tua saya penderita diabetes, tapi saya hati hanya setelah gula 300-400, tapi saya bersyukur hari ini bisa sekitar 100 dengan dikendalikan tanpa obat lewat pola hidup yang benar. Saya mensyukuri untuk perbaikan pankreas yang terjadi. Kami juga Ikut berdoa buat teman-teman kami di sini, ya Tuhan. Yang mungkin bukan hanya pankreas, tapi ada yang bermasalah dengan empedu, jantung, limpa, ginjal, pinggang, saraf, otak, vertigo. Terlalu banyak, Tuhan. Teman-teman kami yang membutuhkan kesembuhan. Sementara keadaan tidak baik dengan pandemi, ekonomi hancur di sana-sini. lagi dia, Tuhan kami bersyukur bahwa kami menemukan sebuah cara lewat nafas yang Tuhan sediakan. Lewat kemampuan tubuh kami yang memang Tuhan ciptakan terjadi regenerasi sel dan kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Bukan kami nggak butuh Tuhan, tapi kami berdoa dan kami mengakui bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan bagian kami adalah berusaha. Tuhanlah penyembuh kami. Bapak-Ibu boleh tarik nafas pelan-pelan. Tahan sebentar pelan-pelan. Lepaskan sesuai dengan ritme masing-masing. Bapak-Ibu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Percaya bahwa ada dokter di atas segala dokter. Kadang saat ada saatnya dokter angkat tangan. Karena selama ini mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi sekarang saatnya Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan. Saat ini mungkin kita mengandalkan obat dan ilmu pengetahuan, tapi kadang-kadang itu ada batasnya. Dan Tuhan izinkan kita masuk dalam kondisi yang secara medis dokter angkatan. Karena itu dalam sesi healing terapi ini Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya doa karena kita juga diberi akal bahwa lewat olah nafas saturasi naik, kita sudah buktikan kali terjadi, kita sudah buktikan. Maka secara teknis Hidung kita bernafas, tapi hati kita, kita minta kesembuhan dari Tuhan. Tarik nafas, bahkan nafas sesuai dengan ritme masing-masing. Kita di ujung nafas segitiga, di, di ujung nafas ini, Bapak Ibu boleh. Kembali kepada nafas seperti metode 2 body scan, di mana tidak pakai tahan. Jadi kita tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepaskan. tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lepaskan tuh 2, ke 4, 5, 6, 7 Bisa dilanjutkan dengan ritme 5 detik, tiga detik Tapi Bapak Ibu seperti relaksasi Tarik nafas Lepaskan lagi Terus sambil olah nafas, relaksasi. Kalau selama tadi tutup mata, masih boleh terus tutup mata. Mulut tersenyum, bau kendor, cidat jangan mengkerut. Harus rileks Tubuh selama latihan, tegak lurus, punggung. Tangan boleh sikap dilipat berdoa, atau dibuka, ditaruh di atas lutut. Ataupun tertutup ke bawah, di atas lutut. Yang penting Bapak-Ibu merasa nyaman. Dan Bapak-Ibu boleh mengakhiri dengan doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Bahwa orang berkata di atas langit ada langit. Tapi saya mengatakan di atas ilmu ada ilmu. Atau di atas ilmu ada Tuhan. Tuhan itulah harapan tertinggi atas kesembuhan. Harapan tertinggi untuk membantu kita, merestui kita, menolong kita, terjadi regenerasi sel sehingga kita mengalami kesembuhan. Manusia pinter tapi tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia hebat. Kalau nafas dicabut, manusia berhenti hidup maka teknik dan metode apapun yang manusia kembangkan, manusia tidak boleh melupakan Tuhan. Dalam metode yang saya ajarkan, saya akan membawa Bapak-Ibu untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena ini lintas agama, maka saya menyerahkan iman Bapak-Ibu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Tapi akhiri, semua yang kita lakukan, bahkan apapun yang kita lakukan, sih kita mulai sebenarnya di dalam doa, dan kita akhiri dengan doa. Karena kita adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan. Tetapi Tuhan juga memberi kita akal budi, sehingga kita bukan pasrah, tapi hanya seolah-olah tidak punya harapan, tapi kita dengan akal budi yang Tuhan juga berikan. Kita melakukan apa bagian kita untuk kita lakukan. Nah, kalau mau menggerakkan tangan dan kaki, boleh. Lalu bisa membuka mata. Dan kita selesai olah nafas segitiga. Dan Body Scanning, sekaligus sepuluh menit, menit terakhir kita lakukan Healing Terapi. Ya teman-teman, itu tadi kita melakukan pola nafas segitiga. Kalau teman-teman yang pertama kali, mungkin otaknya, pikirannya akan fokus pada cara nafas, ngetong kali, tahan 8 kali, lepas tahan 8 kali nggak bisa fokus dengan merasakan organ tubuh, tapi kayak orang nyetir ya. Kalau belajar nyetir itu bahkan bisa capek sekali setelah latihan, bahkan pinggangnya bisa sakit karena kita mikir. Ya, tapi kalau udah pandai menyetir, nggak nyetir pakai mikir loh, sambil ngobrol, sambil begini, udah, udah pakai kafe mikir ya, sambil juga olah nafas kita latihan olah nafas body scan, tarik pelan, lepas pelan, lama-lama udah nggak pakai mikir lagi, kita tahu ritmenya kita fokus merasakan. Udah seminggu enak-enak, eh tiba-tiba kan belajar metode baru, tapi memang metode nafas segitiga ini termasuk yang juga kayak metode 1 dan 2 itu Wim Hof, tapi metode 3-4, nanti 5-6 ini dari John Kabat-Zinn, dari Fakultas Kedokteran, Masa Suset, Institute of Technology. Jadi di Amerika tuh ada Harvard, itu kayak UI gitu ya, Universitas. Ada MIT, itu kayak ITB gampangnya begitu. Tapi di MIT ini ada Fakultas Kedokteran. Nah, Profesor Dokter John Capadson itu dari Fakultas Kedokteran di Massachusetts. Dalam metodenya Wim Hof, dua-duanya saturasi pH naik dengan cepat. Dalam metode John Capadson yang segitiga ini naik dengan cepat. Nah. Baik, metode yang kemarin body scan tarik lepas atau yang nafas segitiga ini boleh di-mix, ini boleh dicampur. Ya, sambil body scan boleh, sambil berdoa untuk organ yang sakit boleh. Jadi, sebenarnya healing terapinya itu dalam arti kita membayangkan organ tubuh kita, berdoa untuk organ itu, membayangkan oksigen ke situ. Nanti, kalau sudah dicampur dengan metode menu yang tepat, gitu ya bisa di Google aja gitu ya, atau mungkin tanya dokter juga boleh, atau orang tua kadang udah lebih pinter gitu ya. Kalau saya senang dengan Dokter Tansyudien, Dokter Alisabed Subrata, ya Dokter Tansyudien itu bukunya aku memilih sehat dan sembuh. Itu ada banyak, misalnya papaya mengandung apa, ini mengandung apa gitu ya. Itu ya dicari juga dengan mudahnya. Maka yang dimakan lebih sering sesuai dengan organ mana yang kita mengalami kelemahan. Nah waktu healing terapi itu kita kekuatan pikiran kalau makan kan ya ilmu gizi gitu ya saya kuliahnya juga teknologi pangan tapi dengan eh, bernafas kita gitu, dengan kekuatan pikiran dan lebih banyak menggunakan kata-kata sugesti atau kata-kata positif atau kalau yang dari segi agamis ya kata-kata doa ya tapi doanya bukan Tuhan sembuhkan saya tapi tarik nafas kehidupan saya yakin Tuhan akan sembuhkan saya, saya yakin saya bisa sembuh. Pankreas saya luar biasa, pankreas saya mengalami regenerasi sel. Tuhan bisa sembuhkan pankreas saya. Jadi bukan minta disembuhkan, tapi percaya Tuhan akan menyembuhkan. Secara psikologis ada bedanya, atau secara agama pun kalau percaya akan sembuh berarti iman. Akan minta disembuhkan, ya berarti berdoa minta. Nah dalam dalam. Uh, healing terapi ini yang digunakan konsep bahwa kita percaya akan sembuh ya jadi kayak memperkatakan iman kita keyakinan kita bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita nah dalam olah nafas segitiga ini yang pertama kali pasti masih banyak yang belum bisa konsentrasi dengan membayangkan organ tubuh tapi nggak apa-apa ya itu biasa kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Boleh juga kalau mau ditulis di chat. ya. Saya sudah bikin untuk bisa mute dirinya sendiri. Kalau mau ada waktu sebentar, kita untuk tanya-jawab. Mungkin sampai jam 9.15 ya. Jangan jam 9, terlalu mepet juga. Memang kita pas puasa ini mulainya jam 8. Kalau mau raise hand, boleh. Mau bertanya yang modul sebelumnya, boleh. Mau bertanya yang sekarang juga, boleh. ya. Mau ditulis juga, eh, tidak apa-apa ya. Memang kita belajar nih bertahap ya, jadi setiap minggu kita akan berganti modul. Jadi saya pernah belajar olah nafas tiga bulan, gitu ya. bayar sebulan seratus ribu, gitu ya. Saya pikir tiga bulan itu paketnya ternyata begitu bulan kedua ada rombongan baru masuk itu, terus belajar lagi ya sama kayak kemarin. Jadi selama tiga bulan itu cuma dua modul. Lalu bulan yang ketiga, berarti yang yang lain, lain udah pada keluar gitu eh dia jadi segitiga ini berarti belajarnya baru juga ini gitu ya Kenapa kalau harusnya segitiga ini ada dari kemarin kan yang di bulan pertama udah diajarkan karena ada orang yang ngambil cuma satu bulan bayar satu bulan berarti nggak dapat olah nafas segitiga <tosan> tapi saya dapat olah nafas segitiga dari jangka sin cuma ada kelompok yang belajar olah nafas tiga bulan ya istilahnya cuma dapat dua modul tapi teman-teman nanti belajar dengan saya ini ada sampai sembilan, jadi minggu depan yang lain lagi. Minggu depan lain lagi. Nah, memang ada yang bedanya itu di esensi pikiran. Jadi secara teknis sama, tarik pelan-pelan, lepas pelan-pelan, boleh dengan segitiga. Nah, nanti pada waktu kita modulnya itu modul body stretching. Jadi kayak yoga, tapi dipilih posisi-posisi tertentu yang membuat kita tuh badan di-stretching, ditarik. Nah, itu nanti uh, instrukturnya itu tidak akan memberikan aba-aba olah nafas karena itu dianggap kita sudah latihan ini semuanya. Maka nanti dia hanya berkata, "Tangan direntangkan" gitu ya, atau atau posisi kayak begini tapi maksudnya begini gitu ya. Jadi tangan kita berdiri kayak binatang kaki empat, tapi kakinya itu pakai tangan dan dengkul gitu, lalu tangan kanan ke depan, tangan kaki kiri ke belakang, gitu ya. Sambil tarik nafas, balikkan lagi, perut diangkat, kayak disodok, gitu ya. Pinggang ke depan, gitu. Ya. Itu kalau hanya tarik lepas nggak nyanda, maka harus tarik sambil ditahan ganti posisi perut diangkat ke depan kayak disodok, berarti pas lepas nafas, berarti disodok. Jadi pakai nafas segitiga. Nanti pas gerakan yang lain, leher goreng ke kanan, berarti tarik nafas yang tarik dan lepaskan. Nanti teman-teman ngatur sendiri. Nah itu instrukturnya kadang dia nggak ngomong soal nafasnya. Karena kita sudah pelajari sekarang ini. Jadi nanti olah nafas metode body scan segitiga, itu bisa dicampur, ketika melakukan body stretching misalnya ya atau kalau nanti pas yang inner healing Ya segitiganya nggak usah karena kita akan betul-betul fokus pada rasa nah kalau fokus pada rasa metode yang body scan itu paling bagus ya Oke sekarang saya akan menjawab pertanyaan dua pertanyaan ya Pak apakah metode ini bisa dipakai untuk menghilangkan sumbatan di pembuluh otak atau stroke jadi sebenarnya eh Paketnya itu mesti semuanya ya karena eh tidak diajarkan bahwa ini untuk ini ini untuk ini gitu. Tapi kita hanya menganalisa misalnya untuk metode satu dua karena sangat efektif untuk saturasi dan pH, maka minum kista kanker atau di pelatihan pelatihan yang cancer itu metodenya lebih mirip ke satu dan dua. Tapi dalam pelatihan pelatihan yang kayak ada saraf kecepit, vertigo, migran, alergi kulit, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kekacauan metabolisme tubuh. Maka metode 3-9 sangat efektif. Nah Sekarang kalau misalnya stroke, stroke dimanapun juga, gitu ya, itu kan terjadi karena sumbatan. Mungkin dulu pernah darah mengental, atau tekanan darah tinggi, lalu tersumbat. Nah, semua metode itu kan melancarkan peredaran darah. Maka dan darahnya dengan adanya oksigen ya kalau asam cenderung lengket, kalau alkali normal. Nah, maka sebenarnya kalau spesifik misalnya kayak untuk sumbatan pembuluh darah akibat dulu pernah kena stroke, maka semua metode bisa. Kan yang yang dihindari itu kan yang kalau jantung, maka metode 2 dihindarin. Ya, yang tiga sampai sembilan jantung nggak ada masalah. Metode dua yang hati-hati, ya bisa malah kalau jantung bisa dihindari. Metode satu nggak masalah. Ya. Jadi sekarang pagi metode satu, sore oke. Okay, jadi kan sekarang kita udah belajar satu, dua, tiga, empat. Nah, secara umum bagi yang tidak punya masalah, ya, umum itu namanya ini. Untuk yang khusus, ya khusus minum kista kanker dan penyakit satu lagi diabetes dengan masalah PH di bawah enam bangun tidur jadi kayak saya Oktober tahun lalu PH saya bangun tidur di bawah enam ini saya termasuk yang PH nya di bawah enam termasuk juga dengan minum kista dan kanker itu setiap tiga jam sekali ya olah nafas setiap tiga jam sekali tapi bisa cuma metode sayang yang tiga jam sekali itu bisa metode satu 200 kali kan cuma 8-10 menit, ya, jadi nggak buang-buang waktu, ya. Nah, bagi yang lainnya, termasuk misalnya eh, asam urat, kolesterol, diabetes, tapi pH-nya udah bisa di atas enam setengah, sehari dua kali udah bagus. Nah, sehari dua kali ini boleh metode dasarnya yang dua ratus kali tetap satu kali, boleh dibolak-balik sebenarnya. mau yang pagi, yang wah, yang nomor satu tuh bikin ngantuk, pak ya itu malam aja jadi sehari dua kali udah cukup nah satunya metode satu yang keduanya ini boleh metode dua boleh metode tiga boleh metode empat itu diatur sendiri jadi misalnya ah saya yang metode dua itu pakai tahan nafas tapi walaupun kayak fly-fly sedikit enak tuh pokoknya jadi seger gitu ya habis itu terus atau jadi yang nomor sudah kalau malam saya enakan yang nomor tiga tuh Body scan, tarik, pelan pelan, lepaskan, pelan pelan, bablas tidur, <laughs> ya yang malam itu boleh. Jadi sebenarnya ya sehari dua kali cukup secara umum. Kecuali tadi nium, kanker, diabet yang parah yang pH-nya di bawah enam boleh tiga jam sekali. Tapi yang tiga jam sekali itu yang cuma 200 kali atau bahkan seratus kali udah-udah oke ya. Bapak ibu bisa coba kok ya pH-nya 6,5 atau 6 100 kali aja. Nanti di test naik loh dari 6 ke 6,5. Dari 6,5 jadi 7. Dari 7 7,2, kadang naiknya nggak sampai. Kalau 200 kali kadang bisa naiknya tinggi banget ya, dari 6 ke 7 gitu. Jadi pH-nya bisa di atas 7, Nggak usah amat 7,5 7,1. Kan sekali lagi pH urin biasa lebih asam daripada pH darah. Nah, targetnya itu kan sampai pH darah. 7,3 sampai 7,5. Jadi yang yang bukan menyumbat kanker dan pH ada masalah pH ya. Nah, biasanya juga GERD itu akan sembuh juga dengan tubuh alkali kan GERD itu kan asam. Nah, tubuh alkali ini kan seluruh tubuh sampai ke lambung-lambungnya sampai sampai ya kencingnya aja juga jadi alkali berarti normal gitu ya 7,3 sampai itu kalau mau sering-sering juga boleh ya. Oke, cuma dua apa, praktek tadi nafas saya kok tersengal-sengal, nah, karena ada tahan sebentarnya ya. Kalau yang tersengal ini, apalagi metode dua, mungkin akan lebih parah lagi gitu ya. Nah, kalau tersengal bisa dikurangin ritmenya. Jadi misalnya delapan, delapan, delapan, kok tersengal ya. Oke, lima, lima, lima, ya supaya tetap nyaman kalau sampai tersengal. Ya, apakah pernah paru-paru atau ada asma atau bronkitis? kalau nggak ada masalah apa-apa atau dulu pernah COVID sembuh dari COVID sehingga ada masalah di paru-paru karena kalau tersengal itu kan hubungannya sama paru-paru ya. atau ada lagi batuk ya. bisa dikurangin eh, jangka jadi segitiganya bukan 888 tapi 555 gitu ya masih ada lagi, silakan kita bisa perpanjang waktu sedikit uh, untuk pertanyaan atau mana yang mau resen juga boleh. Kalau nggak ada ya kita akan akhiri. Kita jumpa lagi nanti minggu depan lebih seru ya. Kadang nanti nanti makin minggu tekniknya makin seru. Kok. <guruh> kita nggak akan bosan karena ada hal yang baru lagi, ada yang baru lagi dan memang satu minggu cukup satu kali atau satu modul. Yang penting latihannya itu, kan, gitu ya. Kalau mau teori mah banyak, di googling juga ketemu, tapi lebih bagus praktek, praktek, praktek, lihat hasilnya. Ada yang sudah mulai banyak WA, sekarang gue bisa tidur siang, dulu kan siang, malam aja gak bisa tidur, jam 1, jam 2 baru tidur, sekarang jam 10 bisa tidur. Kalau saya gak ada sumber gini, saya jam 8 tidur. <laughs> ya Kalau gak ada kerjaan, ya saya mau tidur jam 8 bisa, jam 9 bisa, dulu maka gak bisa, saya tidur. Saya dulu 7 tahun, sembilan eh, 98 saya 8 tahun teman-teman saya bisnis ekspor. Nah, saya ekspornya ada ke terutama ke Eropa, juga ke New Zealand yang lima jam lebih maju. Jadi, saya kadang harus mengikuti jamnya buyer saya. Dia mau telepon, dia fax minta dijawab. Akhirnya bisnis ekspor saya selama delapan tahun itu mengacaukan hidup saya dalam hal tidur. Saya menjadi orang yang susah tidur. Kecuali ya jam 1, jam 2 gitu bisa tidur. Apalagi kalau bayarnya orang Korea, orang Jepang. Tuh, pulang dari habis makan siang jam 10, pergi karaoke. <laughs> karena saya bisnisnya ekspor itu, jadi saya biasa tidur jam 1 jam 2 8 tahun udah habis itu susah tidur sekarang mau jam 8 tidur bisa jam 9 bisa jam 10 ya bisa jadi Oke okay, sampai lagi pertanyaan ya kalau duduk harus bersandar Pak karena tidak tahan nggak apa-apa ya jadi kalau saya saya biasanya tegak begini ya saya jarang-jarang analisa kalau saya begini kalau masih enggak tahan enggak masalah ya saya juga awalnya yang pasti dulu saya lima bulan enam bulan lalu saya nggak bisa bersila. Jadi saya udah bertahun-tahun nggak bisa duduk bersila. Kaki kesemutan begitu bangun gelap. <laughs> Sampai sebulan pertak dua bulan pertama saya olah nafas nggak berani nyoba sila gitu. malah nggak enggak berani gitu. Eh bulan ketiga, eh bulan ketiga saya bersila gitu. Eh satu jam bisa loh. <laughs> bangunnya nggak gelap nggak keringin gitu. Jadi saya makanya makin saya terkagum-kagum dengan progres yang saya alami, saya semangat banget gitu ngajar supaya teman-teman juga yang tidak bisa duduk bersila jadi bisa bersila, yang bisa dulu tegak bisa tegak, ya tapi kalau mau nyaman bersandar ya bersandar aja. Cuma kadang-kadang kalau yang bersandar tuh sering nggak tidur, saking nyamannya. Ya, tapi kalau yang metode segitiga biasanya nggak tidur. Nomor, metode scan tuh bikin tidur. Ya. oke. Okay. Pertanyaan terakhir, Pak. Pak Jarod tadi saya coba pas tarik nafas dada nggak kuat rasanya ngilu sekali rada sesak oke jadi kalau ada rasa gitu boleh pindah ke metode yang kedua ya jadi walaupun ini kayaknya sederhana tarik tahan tadi saya juga kayak kayak keringin sebentar kayak ada kayak nge-flash sebentar gitu ya itu boleh dipindah ke metode tiga jadi kalau misalnya tarik tahan lepas kayak ada hal-hal seperti ini kayak sesak ngilu lalu kok ada enggak enak uh, boleh pindah ke tarik lepas tarik lepas itu boleh ya karena nanti pada prakteknya juga ketika terutama body stretching itu kita akan mengatur pola dua uh, eh tiga pola tiga dan empat ya kalau satu dan dua memang nggak dicampur karena beda-beda aliran ya, jadi 12 Bim Hof tiga empat lima enam tujuh jangka dapat sin maka antara dua dan tiga eh, tiga dan empat ini boleh dicampur ya ada juga kelompok yang kalau misalnya pola nafas itu ya malah di diakhiri ya setelah setelah limbo dua lalu diakhiri dengan segitiga supaya saturasinya dengan cepat kembali ke seratus gitu ya Oke, terakhir ada yang ada angkat tangan? Evolusi? Ya, boleh. Terus sebagai terakhir malam ini saya akan jawab. Silakan di, di unmute bisa kok. Iya. Ya. Pak. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya. Um, pertama, mau tanya juga sih. Kalau setiap kali disuruh apa? Kayak olah napas, terus uh, relaksasi gitu ya. Ceritanya pertama doang sadar gitu. Tapi sementara tiba-tiba bleng terus ngilang, Gimana itu Pak supaya tetap ngikutin Bapak kayak tadi juga ikut ikut ikut paling berapa kali terus and then ya udah gone Nah itu gimana Pak cara mengatasi kok pokoknya kalau suruh relaksasi suruh suruh uh, apa relaksasi ikutin itu pasti blank hilang gitu loh Pak. kenapa Pak blanknya mikir yang lain gitu no tidur jadi tidur <laughs> Dulu malah pernah ikut, uh, apa ya? Pokoknya ada juga yang namanya uh, sejenis beginilah gitu ya. ya. Uh, kita tapi waktu itu kan bukan COVID, jadi udah lama, udah 10 berapa puluh tahun yang lalu lah gitu ngikut. Saya ingat banget, sampai itu bener-bener tidur di bawah uh, kan dikasih musik. Kasih musik terus di AC ruangan. Emang waktu waktu itu relaksasi ini suruh tidur lagi habis begitu. Ya, habis melakukan sedikit yoga terus suruh relaksasi tiduran, Pak. Itu terus uh, sang apa namanya itu, coachnya ya, dong ngomongin gini-gini, suruh rileks <tuh> uh, kaki apa eh uh, rasakanlah seperti Bapak gitu, kaki kanan, kaki kiri. Enggak lama tuh saya tidur, enggak <tuh> tahu, Pak, sampai mimpi sampai semua tertawa dibangun-bangun saya diketawain kenapa saya benar-bener tidur kayak deep sleep begitu sampai coachnya ketawa saya malu banget ya pak ya itu satu lalu ikut yang lain juga itu selalu gitu kayak ikut bapak juga ke kemarin agak-agak nggak ngantuk tapi hari ini langsung tadi saya juga tertiduran bapak udah selesai saya baru bangun itu Pertanyaan saya kenapa itu apa kurang tidur di Saya nggak ngerti. Pokoknya nggak boleh duduk diam. Bapak ngomong begitu, relaksasi saya terus terus terus. Bagaimana cara mengatasinya? Atuh suruh belajar olah nafas. Ya boleh di kombinasi dengan gerakan. Jadi misalnya tarik nafas lepaskan are tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan lepaskan itu bisa sambil duduk pakai gerakan kalau istri saya malah sambil jalan kaki nggak mungkin tidur hmm begitu ya ya ya ya betul betul kalau jadi, saya... sambil <laughs> jalan kaki pelan pelan jadi sambil jalan kaki juga tangannya begini tuh jadi kayak orang kayak dikombinasi kayak tai chi betul betul oh kaki ya itu ya, itu. ya good idea jadi sebenarnya juga bisa sambil senam ya. Nah, nanti makanya nanti tapi kita beda. Nanti kita yang namanya body stretching itu kayak yoga, kayak senam cuma memang saya berikan istilah body stretching itu gerak-gerakannya memang dipilih yang benar-benar untuk nge-stretch gitu sehingga kalau ada yang saraf kejepit itu pasti lepas sudah, sembuh pasti gitu ya. Tapi itu eh uh, itu juga nggak mungkin tidur itu. <guruh> <guruh> ya, kalau... ada, gua ada ditarik gitu nah, tapi sebenarnya boleh yang olah nafas yang kayak tekniknya kayak body scan tapi tangannya tubuhnya boleh dikombinasi kalau misalnya mau kayak gerakan senam sendiri boleh atau ikut-ikut kayak misalnya kayak tai chi boleh gitu ya ikut di YouTube kayak gerakan senam itu ya nggak apa-apa juga karena emang ada prinsipnya kan senam itu ya olahraga nah tapi disambil gitu. atau bisa juga kalau lagu nah tergantung ya kalau lagu tambah ngantuk kalau saya misalnya dengan lagu ya saya saya mohon maaf maaf ya, jadi bicara agama tapi bukan soal agamanya kita gitu. saya Kristen saya dengan suka lagu-lagu itu -lagu. misalnya misalnya kata-katanya itu memang angkat tanganmu menyembahmu angkat tangan jadi saya ritme nafasnya itu kayak ritmenya lagu tadi sampai angkat akar nanti itu enak banget kalau saya senang banget itu jadi menikmati lagunya nggak mungkin tidur jadi apalagi kata-kata lagunya misalnya nih mohon maaf juga yang yang, yang untuk tidak Kristen tapi lagi saya, karena saya nggak tahu lagu di agama lain tapi saya yakin ada gitu ya tapi saya yakin pasti ada di agama lain juga lagu-lagu yang serupa juga misalnya Tuhan Engkau penyembuhku gitu angkat tangan itu itu nggak mungkin tidur sih menurut saya apalagi bah, kalau saya gitu aja ya duduk atau sambil berdiri kita gitu. boleh itu itu nanti Uh, kalau boy lebih yakin selesai begitu dicek satu naik habis itu dicek kencing ph nya tujuh setengah jadi ph nya dapat satu dapat imannya dapat ngantuknya hilang <laughs> ya silakan terakhir ibu Retno ya malam pak ya, uh, malam. Ma maaf karena kemarin itu saya agak keputus-putus saya pengen tahu kalau yang pertama itu yang untuk covid ya. Mm. Lalu yang kedua, yang mana, Pak? Oh, Oke, okay. jadi yang pertama, yeah. ada yang menyebut namanya olah-olah olah nafas anti-Covid, yeah, atau disebutnya okay. booster, itu yang yeah. dua yeah. itu sekali, jadi tarik, yeah. lepas, tarik, lepas, itu metode satu. Metode, yeah. dua, metode, gitu metode ya. dua, metode dua itu ada segmen pertama, tarik pelan-pelan, lepas pelan-pelan, 15 kali, disambung dengan 30 kali, tarik, lepas, tarik, lepas. Jadi cuma beda ritme, 30 kali, yang ke 30, tarik, lalu buang. Sampai habis, lalu tidak bernafas sama sekali. Jadi setelah buang, baru ditahan. Nah, nahannya, Pertama 40 detik, lalu tarik, tahan 15 detik. Itu satu rate. Rate yang kedua sama, tapi nahannya 50 detik. Rate yang ketiga, tahannya 60 detik. Itu namanya 3 rate. Nah PR-nya 3 rate, 4 rate, 5 rate, 6 rate. 6 rate berarti tahan 40, 50, 60, 70, 80. kurang end rank, tahannya bisa 60, 70, 80, 90, sampai 100. Kuat lagi, nahannya bisa sampai 2 menit, tidak bernafas setelah dibuang, diembuskan. Nah itu namanya metode Wip Hof 2. Ini yang harus hati-hati karena di sini terjadi hipoksia. Yang kalau di video itu yang saya tunjukkan saturasi saya sampai 60. Ya. Oh, iya. Jadi itu yang orang kalau COVID aja 92 dokter udah heboh pasang oksigen, wah kayak emergency aja gitu. Ini kita 60 cuma gini, tapi ini kan cuma berapa detik ya. Nanti begitu tarik nafas, bisa dilihat dengan cepat kembali ke 100. Nah, ini metode 2 ini yang metode sebenarnya harus dilakukan setelah latihan metode satu. Oh, setelah jadi, satu setelah tiga setelah empat setelah lima balik kedua lagi nggak masalah. Jadi tarik nafas 15 kali. Nah, jangan lalu... sekarang, ikutin aja debot di, di, di, di grup, lihat modul dua hmm. ya. Modul dua, gak, oke oke baik gak, baik. Tidak dijelasin sekali ya. lagi sekarang, nanti panjang. Iya, ya. nah, itu oke, modul lalu dua. Ya, dua jadi yang lalu kedua. yang ketiga? Ketiga itu yang body scan, yang tarik dan lepas. Tarik lepas. Nah, sekarang oh, ya. ini hari ini berarti yang keempat tarik oke. tahan lepas. Hmm. Ya, jadi kita udah belajar empat ya yang yang WA yeah, grup yeah. ini, karena ini WA grup yang karena kita saat, sekarang itu ada 24 WA grup dibagi dalam empat rombongan. Jadi masing-masing yeah, yeah. rombongan sampai di tahap yang berbeda-beda, tapi yang malam ini ini adalah yang sampai di metode empat, tiga, oh, yeah. bagi tiga ya. Nanti selebihnya kalau bisa teman-teman WA grupnya jangan disetting setting clear ya apa bisa hilang sendiri kan toh toh nggak ada orang chat jadi iya yeah, iya yeah. harusnya apa jangan mis jangan, pesannya jangan diilangin nanti nanya yeah. lagi gampang ke atas iya yeah. oke iya yeah, Pak malam yeah, ini terima kasih jam 9.15 tepat kita selesai sampai jumpa minggu depan nanti tips-tips yang lain bertahap seperti biasa setiap hari saya pos ya selamat malam. malam tanya bentar aja boleh enggak ya, Pak Ya, ada ya. teman, ada teman kan waktu itu saya kasih link waktu saya daftar, saya ah. terus ada teman yang suka juga begini saya kasih link. Tapi ah. kayaknya terus udah penuh. Nah, itu pertanyaannya bagaimana Pak? Mereka bisa ikut ya. lewat Bapak punya ya. YouTube ya. atau ada kelompok ya. lain? Boleh jadi saya. Jadi sekarang udah grup yang ke-26 pendaftaran. Jadi yang belajar 24, tapi yang dua 25, 26 udah penuh untuk bulan Mei nanti. Kayak oh. di grup berapapun, kalau ada yang left tidak akan diganti, karena kalau diganti nanti dia ikut zoom. Lalu nanya, "Apa yang sudah diajarkan?" Memang juru saya itu paling tidak sabar kalau orang nanya yang sudah diajarkan. Jadi begitu ada yang mundur, yang left itu tidak akan diganti karena dulu pernah ada yang left diganti. Nah, yang diganti ini nanya apa yang udah diajarin gitu ya. Bukan cuma saya yang kesel gitu ya, yang lain juga kesel. Ngapain nanya yang udah diajarin gitu kan? Jadi akhirnya malah mengganggu yang lain. Maka berikutnya... Grup-grup selanjutnya, kalau ada yang left, berapapun yang left, misalnya 250, tinggal 50 orang tetap tidak akan diganti, ya. Jadi kalau ada yang mau gabung, gabung di grup yang baru. Boleh ada yang dari Instagram saya, ada dari YouTube saya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kan tahu saya admin grup, jadi tahu nomor WA saya, ya kasih aja ke temen nih, hubungin Pak Jarot, minta gabung kelas berikutnya, gitu ya. Sekarang nanti akan masuk di kelas 26. Jadi sekarang. Pendaftaran grup 26 belum mulai belajar, 25 juga belum mulai belajar, nanti tunggu sampai 4 WA grup. Ya, Oke. Okay. Ya, jadi, jadi boleh saya japri ke Bapak nanti ya? Ya, silakan. Orangnya suruh japri ke saya aja, kita kasih linknya. Oh, oh ya, saya kasih nomor Bapak ke mereka. Ya. biar. Daftar, oke, okay, betul. Ya. Ya. Karena gini, Pak, satu hal sih, kalau boleh, saya ada teman baru aja saya dengar, jadi saya sedih ya, teman baik ya yang dulu itu baru kena answer. Uh, makanya maksud saya nanti kalau boleh uh, bisa enggak dia ini uh, kalau memang dia tertarik nanti saya belum ngomong sama dia untuk kan kalau kita belajar begini kan bisa penyembuhan ya dan ya, dia udah suruh gitu. gabung suruh gabung ke grup aja ya jadi kalau misalnya Bapak bilang nanti 26 atau 27 itu mulainya kan masih lama tuh bulan Mei atau apa ini ini kan dia udah krusial udah tahap 4 dikasih ini aja dikasih link-linknya yang di grup boleh di forward ke mereka nggak apa-apa oh gitu ya, ya. oke karena ya. banyak yang suka oke makasih ya. selamat malam terima pak selamat malam terima kasih